Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, di Jumat yang berkah ini Masya Allah banget ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat Kita awali dengan kebahagiaan yang kita rasakan saat melihat vlog Leslar Entertainment semalam Masya Allah banget ya, pokoknya kebahagiaan kita dapatkan Melihat kekiutan, kegesrekan, keromantisan dari seorang Lesti dan Rizky Billar Ini Masya Allah banget ya Pokoknya kita bangga, bahagia, punya idola yang sangat membahagiakan Dan sangat menginspirasi untuk kita semuanya Moment ini pun ya Di repost kembali Oleh akun Leslar, si komik Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Dari akun Instagram <tuh> Dari akun Instagram, Sintalya Salah Saudi mengatakan So sweet banget pas di ending Meleleh adik bang, katanya itu Masya Allah banget, ya so sweet banget tuh Idola kesayangan kita Ada juga tanggapan lain dari akun Tati 21 Ya Allah, nonton vlog ini ngakak mulu Ada Indianya lagi seru banget Masya Allah, mereka tuh selalu menghibur Dengan apa adanya Tanpa dibuat-buat sehat Dan bahagia selalu ya kalian, amin Masya Allah banget ya Idola kesayangan kita memang selalu bikin kita bahagia. Semoga dukungan dan doa semakin banyak ya. Diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat disimak juga. Ini momen spesial Abang Fatih yang ngakak ketawa bahagia, Masya Allah. Melihatnya aja kita gemes banget ya. Abang Fatih tentunya bahagia sekali, luar biasa. Doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita ini. Mudah-mudahan cepat tumbuh, besar, dan menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Berikutnya, juga persahabat ya kita lihat ini ada momen dimana bunda Lesti Papa Bilar saat selesai syuting iklan Sofia. Thank you buat hari ini, kata Papa Bilar. Masya Allah, semoga sukses selalu untuk idola. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, amin. Masya Allah banget, pokoknya bangga dan sekaligus bahagia sekali punya idola seperti Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, disimak juga persahabat, ini ada momen spesial video yang diunggah di ig nya Popo Bilar semalam. Kelakuan Papa B emang ada aja yang bikin kita ketawa bahagia persahabat ya Keisengan, kejailan dari Papa Bilar kepada Abang L Ini sungguh membanggakan sekali ya, Masya Allah <gifat> Papa Bilar ini jailin Abang L persahabat ya Perhatikan tuh, di kupingnya Abang Fatih Wow, ada sesuatu nih persahabat ya Dan ada sebuah kalimat di situ, Agent L katanya tuh Ada aja kelakuan dari Papa Bnya ya Aduh, tapi ini gemoy banget, Abang Fatih tertidur aja. Terlihat sangat keren dan ganteng, Masya Allah. Doakan selalu terbaik untuk idola kita. Kemudian juga bersahabat, Bang Min akan menginfokan mengenai polling online couple media of the years 2022. lesti Papa Bilar, ini kesalip oleh pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken, ya. Perolehan voting Bunda Lengsi dan Papa Bilar itu 224.917 votes. Sedangkan Rangga Azop itu mendapatkan 227.605 votes. Yuk sama-sama persahabat ya, kita gas selisihnya kurang lebih 3000 ribuan. Yuk sama-sama kita dukung, sama-sama kita kompak, karena kalau mendapatkan... Aval media of the years, Bunda Lesti dan Papa Bilar akan tentunya mendapatkan promosi iklan nih persahabat ya Kita doakan, kita dukung dan jangan lupa voting terus setiap hari setiap 15 menit sekali persahabat ya Dukung yang terbaik Mudah-mudahan juga persahabat ya, semakin banyak support dan dukungan diberikan kepada Lesti dan Bilar Selanjutnya disimak juga ini ada kabar bahagia banget yang mengenai single terbarunya Lesti Walaupun kesalib bersahabat ya Walaupun nomor 2 trending di Indonesia Alhamdulillah untuk viewers mencapai 5,8 juta viewers Masih semangat streaming ya Tetap kita dukung dan support yang terbaik Dan kita lihat juga bersahabat ya Selanjutnya ini info mengenai Intimate vacation with Leslar Liburan bareng Leslar ini sih, kejutan banget untuk keluarga Konoha Dan ada sebuah pertanyaan banyak sekali ya Ke Naraya Puri Mandiri. Di antaranya, para sahabat, ya ada yang bertanya Masih belum ngerti konsep intimate vacation kali ini, Min? Jelasin dong, Min sedikit katanya tuh Nih, para sahabat, ya langsung dijelaskan ya oleh admin Naraya jadi, Naraya ingin mewujudkan keinginan Leslar lovers untuk bisa liburan bareng Leslar secara lebih dekat lagi, dan kegiatannya akan banyak dan seru. Karena kita semua akan bisa bertemu langsung dengan idola kesayangan ini bersahabat ya. Masya Allah banget ya, kita bisa makan bareng, mengunjungi tempat wisata. Ada di Bali nih persahabat ya Wow lokasinya ada di Bali Ini kejutan banget Untuk keluarga Konoha yang ingin langsung Liburan bareng Leslar Ini langsung aja kunjungi linknya Di Naraya Elok Puri Mandiri persahabatnya Kita lihat juga ke slide berikutnya Ternyata ada pertanyaan lain persahabat Pengen sharing-sharing sama Leslar dan pengen banget main sama Abang L. Wah wow, pertanyaannya seru banget nih, persahabat, ya. Dan di sini ada jawaban, Pastinya dong bakalan sering quality time sama Leslar dan bang L. Katanya tuh, wow. Masya banget ya, pengen banget nih. Dan kita lihat juga, persahabat, ya. Ada sebuah kalimat pertanyaan lain. Hanya ingin bisa ketemu langsung sama Leslar, Udah seneng banget, apalagi bisa berfoto bersama. Wow, apalagi ketemunya sekalian liburan bareng tuh bersahabat ya gak cuma sebentar. Bahkan beberapa hari, wow, bukan hanya sebentar, pas sahabat ya. Bahkan beberapa hari tuh bisa liburan bareng Lesti dan Rizky Bilar, apalagi banyak momen seru dan pastinya bakal ada game bareng Leslar. Yuk, sama-sama, persahabatnya kita support, kita dukung. Kita tentunya harus selalu... Men-support idol kesayangan kita Semoga apapun yang dilakukan diberikan Kemudahan dan diberikan kelancaran Amin ya, alamin Yang pengen langsung ikut liburan bareng Leslar Kalian harus kunjungi link Yang ada di naranya Elok Puri Mandiri Dan persahabatnya Slotnya juga terbatas Cuma 175 orang Mudah-mudahan kita semua beruntung ya, bisa liburan bareng Leslar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.